15 Oktober kemarin kami berkesempatan untuk kopi darat, nggak e, ngopi-ngopi juga sih, tapi lebih tepatnya piknik-piknik cantik sama teman-teman kami dari grup WhatsApp homeschooling Seja Borita Uh, acaranya seru. Coba kita tanya Una ya. Kegiatannya apa aja sih? Hai, kita lagi ngapain kak? Kita lagi apa? ada acara. Acara apa sih? Acara pulsa teman. Teman siapa? Teman homeschooling. Menunggu schooling Una. Ya, ya. Emang acaranya ngapain aja tadi? Gambar, crafting, terus sama, sama mainnya tuh, tuh. Oh, main itu, oke. Okay. Seneng nggak? Seneng. Seneng. Kenapa tadi Una gambar apa? Gambar unicorn. Terus Una bikin craftingnya orang pakai yang bagus. Kreativitas gitu loh, dipanggil Sebuah merchandise Merchandise yang ya, ya, terima kasih berarti ya, <laughs> Misterius Siapu lagi? dapat apa tuh? wow, Seperangkat alat tuh tulis seneng ga? sampahnya di bawah ini aja lah ini. Nanti Una dimarahin sama <laughs> Kasih stiker sini. Ke gambar Ke gambar Una satu Ke gambar Ke gambar Una satu ke gambar temennya yang paling Una suka dapet, Enggak, juga. Juga. Ayo, Una suka gambar ini Terus kasih kemana lagi Alhamdulillah. Henry, di lagi nempel apa? orang yang belum nempel oh nempel hewan oh iya thank you anaknya udah terlalak tidur? dua kengatukan lah pasti ya, kalau udah berkegiatan kecapean, pules doanya. Dua ya Thank you.